Aduh. Capek kali aku kerja le. Hari ini. Banyak kali kerjaan, aduh. Ya, namanya juga kerja ya capek lah man memang eh, suka nampaknya muka <guluh> masuklah dulu kau ganti dulu bajumu biar enak kita cerita Tidak apa yang mau kau ceritakan berkudengar dengar <tuh> jadi dia siapnya lain mendengar curhatanku jadi inilah yang. jadi tempat kerja dari kan aku udah cap kali kerja keringin keras aku lu mau nangis aku cuman malu aku takut aku nanti kalau nangis aku DJ orang itu kan ada cewek kan gak mungkin lah nangis laki-laki depan cewek kan itu cuman belazer buat aku kayak gitu buat orang itu kaya mana dibuat orang itu pak ya selalu lah kutong disuruh disuruh ngapain kau? suruh ngerjai iya ngerjai apa? ngerjai bebek beranak? Ah. iya masa aku suruh ngerjai itu iya apa? dari tadi itu itu Itung batu bata kan pening aku jadinya itulah yang buat aku kesal. oh hatislah <laughs> bukakan batu bata. <tus> Halo guys, Horas channel si bolta parputa muda, bagi duduk pengguna, Gimana? Bagi subscribe, jalan menang rupa kamu membagi pun, sim bagi kamu, diuntuk kamu masulai, jalan aja dulu like kamu, asal begi beritamu, di ter komentari kamu, asal jalan Horas Horas sih dah Horas Horas Horas.